Sebelumnya aku udah pernah ngevlog dan makan di sebelah, dan sekarang aku mau coba pesen di sini. Nah, ada apa aja sih menunya Karena kebetulan hari ini kan bukan hari weekend, dan aku juga lagi ada keperluan sedikit. Ini bukan hari libur, makanya aku sekarang lagi mampir dulu. Soalnya pas buka sebelum belum ini loh, belum sempat makan, baru minum aja tadi di restauan, dan sekarang juga di Taiwan lagi lumayan ini ya. Kondisinya lumayan ketat lagi. Pokoknya, kita harus selalu patuh di protokol, harus bawa hand sanitizer dan jaga jarak. Pokoknya, jangan sampai lepas. Kalau bisa, jangan makan atau apa dibuka di tempat keramaian kayak gitu, ya. Hmm. Service, nah tadi juga mampir ke rumah Taipei. Taipei. aku tadi napsi rebusnya loh sekarang lagi musim panas <necessary> <injusti> kalian bikin itu ya kalian bikin uh, videonya karena lagi ikutin dengan gift jadi doarin ya gift berhasil halo assalamualaikum welcome back to my channel fitrihan oke guys sekarang malam lebaran di taiwan dan ini kondisinya apa ya di taiwan udah mulai lumayan ketat lagi ya sebenarnya kemarin-kemarin juga udah ketat tapi masih banyak sampai belibet cat-cat tapi masih banyak uh, juga di luar sana yang nggak mematuhi protokol. kalau masih sekitaran rumah sih mungkin nggak apa-apa ya. tapi kalau di tempat keramaian kayak yang di luar sana gitu kan di di kereta, atau pas di tempat pariwisata banyak juga seorang orang sini kalau orang sini kan mungkin uh, ada uang ya, walaupun senada juga nggak terlalu gimana gimana, tapi bagi kita sendiri pertama yang penting kita harus bisa jaga kesehatannya karena dendanya itu lumayan ya guys seperti video saya sebelumnya yang di peraturan baru tanggal 1 Januari itu dendanya kalau tidak memakai masker itu 3000 MP loh, guys. tapi kalau kita ngeyel dendanya bisa sampai 15.000 oke okay? nah sekarang aku sedang berada di warung makan Indonesia Indorasa Restoran oh, di sini dia berbagai masakan khas Indonesia. Ya, banyak banget. Kalian mau tahu? Oke, okay, kita keliling dulu ya. Guys, ini malam lebaran. Keberapa ya tempat kali ya Allah. Aku tuh sedih banget loh, tapi mau gimana lagi ya? Mau gimana lagi? Mau pulang juga susah, bertahan juga ya. Kita harus syukurin aja. Nah, guys, sekarang ada di New Indo Rasa Restoran. Kalau sebelumnya aku udah makan di sebelah, ya di sebelah aku udah makan. <laughs> di sini ini jajarannya masih di warung makan Indonesia ya guys. jadi kalau kita datang di toko rumahku Taipei, di sini pas banget masih sebelahan. Nah ini seperti biasa kayak kemarin-kemarin aku ngeflow kalau makanan khas Indonesia di sini sistemnya kayak prasmanan, jadi kita bisa ambil sesuka hati atau kita mau pesen yang udah uh, dibungkus ya atau yang baru bikin ini karena udah udah malam udah mau tutup terus ini kan bukan hari libur jadinya nggak terlalu ramai ya guys ada ya bakso aku lagi pesen sate hmm. ada tempe juga ada tempe lagi pesen apa ayo pasti tahu ya makanan favorit pasti bebek goreng kalian jangan bosen ya kalau lihat di aku pasti makannya tuh selalu bebek tuh atau gimana ya emang suka boleh dikit aja Soalnya nggak libur, takut aku juga nggak libur. Ini cuma. Ini loh pesenan aku, tetap aja pesennya bebek goreng guys. <laughs> Jangan lupa mampir ya ke sini. Ini apa tadi namanya? Baroka. Toko apa? Barokah Barokah. Hmm. Oh, aku nyebut... nama lama. Oh, aku nyebutnya yeah, toko di luar Toko Barokah masih ada di jejeran ini ya? Paling depan. Ya dua delapan. Ya dua enam apa? Ya dua enam. Ini dua delapan ya? Dua enam, yang ini kan kita pas dua enam. Maksudnya 28, ya? ke 26 Ini Halo apa? Ini buat bebek makan. Ada uh, Mantap. bebek itu selalu idola. Bro, ada sih, bro. <laughs> bebek, bebek itu tepare. selalu idola. Ada kerupuk kerupuk Makasih. makasih makasih ya cek Oke dua dimakan sini ya. okay. belum tutup ya? Be iya besok lagi kali besok lagi halo guys Senin Selasa tutup kalau datang jangan Senin Selasa tutup kalau Rabu sampai Minggu buka halo guys Oke okay, thank you ini ya. ya. aku udah beli jangan lupa subscribe, like comment and share di media sosial kalian Belah belanja hijab, apalagi ya? Sekarang berada di luar rumah Indonesia. Oke, sekarang waktunya mau pulang. Makasih ya, Bye bye, -bye. assalamualaikum, bye. dadah. Nah, ini ya hari biasa, jadi nggak terlalu ramai. Banyak juga orang, Indonesia yang keluar itu yang kerja di pabrik, jadi bukan yang saya kan Degalan CIA itu kalau bukan hari weekend, jarang. Kalau aku kan emang karena bosnya punya restoran, jadi boleh keluarnya itu bukan hari weekend. ini aku langsung nyari taksi ya guys aku nggak naik bus atau apa Dia aku masih ada di sini ini aku mau pulang oke okay. masih berada di Taipei Main Station di luarnya dan aku nanti mau nyebrang, mau nyari taksi langsung pulang, oke? Okay? thank you yang udah nemenin video aku dari awal sampai akhir tentu banget ya mau kalian share selalu minar aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan mati